kita main kabel dulu guys. Kita pakai locus. ya yes. sedikit cacat hari ini kita pakai tactical 3x3. Semoga dapat hasil Bulu Karena hari ini kita tetap sampai berburu. Semoga berhasil kita main di 3x3 Semoga skor bagus dan kita dapat hasil bura babi hutan di sini hari ini. Banyak sekali pemisah babi hutannya ini. Lari dia. Lari babi hutan ini kita di Sumatera Langkat sekarang nih ini bisa nih oke jos kita cak main pakai sniper oke kita numpang oh, musuh satu oke Josh bisa ini semua full update CNC ini sudah kita jadikan esensi mana dia nih ada di belakang kayaknya pemisah syukur-syukur ini luar binasa hidup saya ini ini ada dua misal oh mati di depan saya ada satu nih babi hutan babi hutan mati loh aduh ngapain bergelombol bodoh sekali ini. Berkani. ada gelombol oh, ada gelombol lari, lari. Kita main tawuran aja misa, karena hari ini timnya biasa kenceng kenceng sekali. ini ini ada satu bisa kita main bom ya. Tengah -tengah kita masukkan sini dia. tidak ada satu aja ini. tamannya maju aja misa, nggak usah main mundur mundur. nanti dikira penakut misa. Eh, jos, kita cari dia sekarang. Walaupun oh, granat, pelontar granat bor. Mana nih? Mana nih? Gue oh, takut ama Babel. Anjing, belakang, belakangnya. Iya, dia udah, ayo Oh, sebelah lu. Ya, thank you Ya udah. Thank you for watch. Progress day. Semoga hari kalian diberikan banyak amanah dari Tuhan Yang Esa. Cepat-cepat misul ya guys. Ke neraka. Makasih nonton. Salam satu laras.